Pak, penting kertas. Oh, no no. Sudah kali ya. Sekarang bagian dia. Oke, okay, guys. Jadi di video kali ini kita bakal bik bikin kalian ngakak ya. Kita bakalan lagi tawa-tawa bareng. Hmm. Oh, oke okay, di sini uh, kalian jangan lupa subscribe di aku jangan lupa like comment dan share juga bagi yang punya, punya YouTube dia dia dong. Bagi yang udah subscribe, bagi yang udah dukung, terima kasih banyak yang udah yang udah dukung aku sekarang, yang udah selalu support, yang udah selalu nonton video kita uh, dan bagi yang belum silakan di subscribe dulu, oke okay? biar kita tuh lebih semangat lagi dalam konten. Oke okay, di sini gue bakalan main hmm, batu gunting kertas batu, gunting, kertas nah, ceritanya gitu jadi siapa yang, siapa yang kalah bakalan ditampol gimana ya contohnya? ya kurang lebih gitulah. nah, kita mulai ya mulai ya siapa kalah, siapa yang kalah ditampol jangan ya, tampol aku ya ya terserah lah Terima nasib dong? ya jago usah itu lah ya udah ya, ya. batu, telur, terus bat, <laughs> ayo dong dulu, biar nggak batu, gunting, kertas. <laughs> lupa sini, bisa disini. jago eh. eh, jay yeah, itu lah, begini, itu ini, sakit, oh, hm. <tid -tadi. tid> <tid -tid> batu, batu, gunting, kertas. Ya, <San sonra> <San sonra> <San sonra> <San> bawa... bau-bau dikit lah. Saya <tai> juga bau pecel ayam, Aduh, bawa... batu, gunting, kertas. Nah, <tai> ayo, halo, kemana? Ada si Mia, tuh. enggak boleh Ini bawa gimana? eh, eh kau kau beri itu, tapi itu seru lah. Eh pasti pelan-pelan. Iya. Hmm. Lumayan. ayo <lis> eh, lagi. Batu, gunting, kertas. Batu, gunting, kertas. batu gunting kertas hihihi jok ah itu berpura ngejok kok gak gak gak gak gak itu sakit harus batu gunting kertas nah pake apa ya oke kita habisin dulu air ya Ah berarti sekarang pakai itu Oke kita mulai dari awal Kita pukul pakai ini ya Red. Kepala ya Siap Siap ya Ini gak ada rasa-rasa belas kasihan ya Siap bos Q Oke Siap Siap. Jangan nangis ya Nangis? apa saya kerasa Iya nah. maksudnya begini tuh Contoh ini contoh ya, gitu ya. Mantap, mantap lah pokoknya. Ya, yeah. sakit enggak? Iya resiko tuh. Bantul, Bantu, <turi> ayo. Mantul lagi. Rumah kamu banyak. Bantul, penting, tas, bantul, penting, tas. Nah bungkus makanya, wine. kalau oh, getas, hmm, hmm, ah, batu, bener -bener bener -bener getas, nee, hmm, getas. cuma jalan nyobay kan jalan lagi kok udah udah awas ya yang ngembang anak perempuan ya abu batu gunting kertas awas no, ya mau sini, mari <tuk> <Ayo> sini. Aduh enggak. Hmm. Hahaha. Agak kata resiko. Batu gunting kertas. Batu gunting kertas. <tuk> hmm. Nih duit mana cengak? Wahing. Hmm. <SR> Tidak. hmm. Hmm. batu gunting kertas hmm. Hmm. <Sirbaiał pulita. Susuk> ah. batu gunting kertas <Syang fatça -tis> <Susuk> ya. udah ya udah banyak ya Udah, Nggak, ya? udah, udah 5 kali aku harus baru 2 kali nih habis ini udah ya? Enggak, aku sudah 5 kali juga Ini masih kerasok yang tadi Oh, enggak Belum <tuk> <tuk> <tuk> Udah lagi Aku baru 2 kali Oh, masih ya Batu, gunting, kertas Hmm, gak ya Hehehehe Hmm, mana kupingannya, nah, ha? Sakit hmm. dong, orang kupingnya juga sakit kok. Batu gunting kertas, hmm, hehe, deh gimana? Hmm, <gat> nggak tegas sih sebenarnya, tapi dia kalau geran dia tuh kejam tuh nggak. <gat> hmm, batu gunting kertas. batu gunting kertas, batu gunting kertas, ayo, batu gunting kertas, batu gunting kertas, batu gunting kertas, batu gunting, kita sama, batu gunting kertas. Ada yang ngumpetin. Tadi juga Belum papain pensil, kertas. Coba gaya dulu bentar. Iya. gunting kertas, batu gunting kertas. Set. Tak kira dia. Terlalu inte. deh, kemarin. Ngene enggak ya? Wuih, deh! Ayo, lagi ah. tuh, eh, tuh, <laughs> batu bunting bunting kertas. Kertas. eh, batu gunting kertas. kertas, batu gunting kertas, batu gunting kertas, batu gunting kertas, batu gunting kertas, batu gunting kertas, batu gunting kertas, batu gunting kertas. gunting kertas, atu gunting kertas, hmm, gunting <tuk kertas, atu gunting kertas, gunting kertas, atu gunting kertas, gunting kertas, atu gunting kertas, eh, eh, atu gunting tuk kertas, gunting kertas tung tuntas ya capek kuat, tas, tung tinggir tas, ayo, tas. tungting atas, Tung -tung atas, Tung -tung atas. Tung -tung atas. Oh, punya punya masih ya, <tuk> ya, nggak atas, Tuh, ini tas. Tuh, ini tas. Tuh, ini tas. Kamu mau ganti pake sama aku? Gak lama, nanti Oke, okay, udah, kasihan. Siapa ya? Du Sope. Udah, udah, udah. Habis capek, lumayan kan buat menghibur. oke okay, gak, udah, udah, udah, udah, udah, udah. Harus capek, ngumpet. Kasihan ya juga, udah udah lumayan sih karena ini juga lama-lama tuh sakit gitu oke? Okay? Nanti kita sambung lagi pakai apa ya? Pakai besok malam kita bikin, ah, ya rupanya ya tar login ke beda, uh, kalau enggak beda. Oke, okay? see you next time. Nanti bakalan kita bikin video lagi. Bye. Bye.